Oke, tiapa nih yang lagi panik Karena channelnya kehilangan subscriber Oke, ini merupakan fase yang paling wajar dalam dunia itu Apalagi channel-channel baru Itu biasanya sangat memperhatikan dengan yang namanya jumlah subscriber Ya, hilang dua, hilang 3 Itu biasanya hal yang wajar Tapi kalau hilangnya sampai 20, 30, gimana? Apakah mungkin mereka bakal kembali lagi? Jawabannya bisa kembali, bisa juga enggak Tapi kalau mau kembali, itu juga ada step-step yang harus kita laluin Jadi, kita harus tahu nih jumlah subscriber kita itu berasal dari mana Pasti kalian tahu deh Subscriber kalian itu asal dari mana aja Biasanya kalau dia channel baru, itu bakal subscribe adalah orang-orang terdekat Ya, orang terdekat sih kita bakal minta subscribe atau minta dukungan secara langsung. Bisa itu ade, ayah, kakak, paman, teman, orang kerja, teman kerja kita, tempat kita nongkrong, tempat biasa kita jajan. Kita jelaskan bosan kita punya sebuah channel YouTube. Nah, di sini notasinya kita minta tolong. Tapi ingat, ada kata-kata yang memaksa kita. Untuk memaksa mereka juga agar subscribe channel kita. Karena mereka ketika ada kita. Dan ketika kita ngomong dia bakal subscribe. Nah kalau misalnya video kita nongol di beranda dia. Dan dia rasa dia risih. Secara otomatis. Dia bakal unsubscribe kita. Itu mutlak sering banget terjadi ketika kita mendapatkan ke subscriber. Dari orang-orang terdekat itu mutlak banget terjadi, mutlak banget terjadi. Jadi kalau mau dapat subscriber itu pastikan subscriber kita itu berdasar dari sumber-sumber yang terpercaya ataupun yang alami. <SILENGAL> ya, iya, iya nggak? Iya. Jadi ada beberapa juga. Hal yang membuat channel kita itu kehilangan subscriber dari main sub 4 Terkadang mereka udah subscribe secara jujur Apakah mereka asas ke kita? Jawabannya enggak juga Jadi terkadang ada orang yang udah subscribe kita Namun tidak terdeteksi oleh pihak youtube secara langsung Kenapa? Karena dia udah spam Dianya yang spam ya bukan kamu nya yang spam. Mungkin kamu udah subscribe channel dia dan dia subscribe lagi channel kamu. Tapi yang spam itu dia. Bukan kamu. Kalau kamu juga yang spam, ya masalahnya juga sama ya. Jadi masalahnya itu, kenapa dia bisa spam? Karena dia udah banyak banget berkunjung ke sebuah channel menggunakan satu akun. Dan cuma satu akun aja. Jadi gue saran nih kalau emang mensuk 4, itu buatlah akun sebanyak-banyaknya. Ya buat akun aja sebaik banyaknya Gimana caranya boleh nonton di video aku yang sebelumnya huh, Aku udah buat itu satu Gmail aja ya Tanpa verifikasi kita bisa buat seribu channel Boleh cari di video aku listnya yang mana Nah pelajari di situ caranya Pakai cara seperti itu agar nggak spam. Jadi satu hari tuh kalau yang dia spam, Dia satu hari mungkin udah melebihi batas 20 komentar Atau 20 kali datang ke sebuah video Kedua puluh satunya, komentar dia pun bakal jadi spam. Itu paling bertahan 5 jam atau tiga jam aja. Habis itu komentarnya bakal hilang. Hilang. Tidak terdeteksi oleh orang. Karena udah dihapus secara otomatis oleh pihak itu. Jadi kalau udah penontonnya, penonton kita dia ya, yang saling subscribe tadi banyak kali berkunjung. Maka dia bakal jadi spam Dan ketika dia subscribe channel kita Setelah 2 jam atau 3 jam Itu bakal hilang Dan itu merupakan sesuatu hal yang wajar Itu sesuatu hal yang wajar Dan jangan pernah kaget dengan hal seperti itu Jadi kalau mau Datang lagi pagi atau Datang lagi siang Agar video kita itu Ditonton dia ketika dia start awal di hari yang baru awal dia untuk komen lagi Nah dia bakal lihat kita ternyata belum merah Kalau dia baik, dia bakal tetap subscribe kita Apalagi dia memang orang yang main sumpat Itu biasa saling tau lah Kalau udah sering datang, masa nggak di-subscribe Iya nggak? Iya Itu kalau orang-orang yang main sumpat Jadi kalau misalnya Kita sering datang ke tempat orang Lalu orang tersebut nggak pernah datang ke tempat kita jangan dipastikan Dia nggak subscribe channel kita itu hukum mutlak ya dalam permainan sub 4 Jadi hal-hal ya, seperti itu harus diperhatikan Dan dipelajarin Jadi kalau mau males belajar Udah belajar aja di video aku Aku bakal jelasin kok Semua hal-hal yang ada di youtube Mau baik dan buruknya Jadi kenapa juga subscriber itu bisa hilang? Karena kita jarang upload Atau ritme upload kita jelek Siapa yang disini upload cuman satu minggu sekali? salah nggak nggak salah sebulan pun juga nggak salah nggak masalah kalau yang udah monetisasi hasilnya jalan nggak ya tetap jalan apalagi videonya udah banyak udah 100 udah 200-300 penghasilannya bukan berdasarkan dari video yang baru aja video yang lama dia juga udah menghasilkan dia mau na stop dulu dia mau main-main dia mau liburan upload aja seminggu sekali kalau yang udah monetisasi itu nggak masalah, tapi kalau kita yang belum, aku saranin satu minggu itu upload dua. Jangan satu minggu, satu hari, setiap hari, dalam satu minggu itu tujuh kali upload. Sayang, stok video habis. Jadi satu minggu upload aja dua, jadi satu bulan udah ada enam video. Jadi durasi untuk jam tayang, itu juga terkejar. Oke, jadi kalau yang udah kilang subscriber, perhatikan juga. Ritme upload kita jangan kelamaan. Nanti kita dianggap nggak aktif. Lalu, yang kedua itu kurangnya, seperti yang tadi gue bilang, ini berkaitan juga ya dengan kurangnya interaksi. Udah banyak banget orang yang main seempat empat kita, ternyata kita nggak ngerespon. Kita dianggap asas dia, padahal kita subscribe. Jadi, ini kayak sebuah saling tuduhan, kalau misalnya kita nggak datang ketika orang datang ke tempat kita kita nggak berkunjung balik jadi interaksi antara kamu dan channel lain itu mulai mati di sinilah kehilangan subscriber tadi jadi kalau yang memang masih teribu ke bawah saranin interaksinya tuh lebih aktif lagi tapi ingat aktifnya ini dibatasi satu hari cuma 20 aja ya iya udah tidak ada dari aku di Kepanjangan moment Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.